warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya semoga pada siang hari ini kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik Di mana kita dalam hal belajar hari ini kita masih membahas tentang teori dulu ya kita belum masuk kepada pokok permasalahan kita yaitu bagaimana penggunaan Excel untuk penyusunan laporan keuangan. Tetapi kita bahas dulu teori akuntansinya dulu yang harus kita pahami. Oke. Okay. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin bahwa untuk mengikuti perkuliahan ini syarat utamanya yang pertama adalah harus paham akuntansi. Tapi Bapak yakin ini kelas P1, kelas unggulan. Insya Allah semuanya pada paham ya. Insya Allah ya. Oke. Yang kemudian yang kedua. Syarat yang kedua adalah bahwa mengerti tentang Microsoft Office khususnya masalah Microsoft Excel. Sudah pernah belajar? Sudah ya? Oke baik. Yang ketiga, syaratnya adalah punya laptop atau punya komputer, karena kita nanti langsung di sini. Setiap pertemuan di sesi pertama, kita akan tetap muka seperti ini, di mana nanti Bapak akan melakukan praktek bagaimana penggunaan Excel tersebut untuk penyelesaian akuntansi. Itu ya, oke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dulu masalah gambaran umum akuntansi. Oke, kita membahas gambaran umum akuntansi. Masih ingat apa definisi akuntansi? Mas, masih ingat? Coba siapa yang mau coba menjawab apa definisi akuntansi? Kayaknya tadi si Kiki Siapa coba? Coba salah satu siapa? Oke, coba namanya siapa? Coba, apa definisiku? Tansi masih ingat? Oke, coba Indri. Ada lagi yang lain kira-kira? Ada lagi yang lain? Coba yang lain apa definisi akuntansi? Coba Miranda. Ya coba Miranda. Oke, okay. ada lagi yang lain ya? Siapa Kiki? Ya, oke, okay, coba Kiki. Oke, okay. okay. jadi... Itu definisi akuntansi yang lain masih ada, kira-kira oke. Kalau kita tadi lihat, kita dengarkan tadi apa definisi akuntansi. Yang jelas adalah, definisi akuntansi adalah merupakan suatu proses, suatu proses ya, proses apa, proses melakukan pengidentifikasian, ya, proses pengidentifikasian proses pencatatan proses pengklasifikasian dan proses pengiktisaran serta pelaporan informasi ekonomi dimana informasi ekonomi ini tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan yang tegas dan jelas nah itu ya Nah, kalau kita bicara dari segi definisinya tadi bahwa dikatakan suatu proses pengidentifikasian Kira-kira apa yang diidentifikasi? Ini kita sambil diskusi, ya. Pertemuannya ini, ya, belajarnya sambil diskusi. Oke, apa yang diidentifikasi? Yes. Oke, bukti transaksi. Jadi, yang kita identifikasi itu adalah bukti transaksi. Untuk apa kita meng mengidentifikasi? Tujuannya untuk apa kira-kira kita mengidentifikasi bukti transaksi tersebut? Apa tujuannya? Heyo. Banyak loh, jadi 39 orang yang hadir ini. Apa tujuannya kita mengidentifikasi? Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Ya, monggo, monggo, monggo. Siapa saja boleh. Oke, Bapak, engkau Indri. Siapa, silahkan. silahkan. Oke, okay. ada lagi yang lain. Ya silahkan Dewi Oke ada lagi yang lain Ya coba Chelsea Okay, pada prinsipnya semuanya benar ya. Jadi mengidentifikasi tujuannya adalah bahwa agar kita mengenali transaksi tersebut. Transaksi tersebut ada kaitannya dengan akun-akun apakah? Gitu ya. Dengan akun apakah yang keterkaitannya dengan bukti transaksi ini contoh. Umpamanya Anda sebagai seorang accounting. Oke. Okay. Anda mendapatkan sebuah faktur penerimaan kas Oke okay. Sebelum Anda melakukan pencatatan penerimaan kas tersebut Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kedengaran suara Bapak? Halo? Kedengaran suara yang lain? Kedengaran Ya. Wayan Ayu kedengaran Wayan, kedengaran. Oke sapi itu kedengaran suara bapak. Kedengaran ya. Oke Ranika kedengaran. Oke. Apa yang harus kita lakukan dengan menerima bukti transaksi tersebut? Okay, perhatikan bagaimana ba, ba, bagaimana mengidentifikasi dan menganalisisnya oke okay, perhatikan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu bukti transaksi tersebut, oh ini bukti transaksi kas masuk oke okay. Tetapi kita juga harus paham kas masuk itu sumbernya dari mana. Oke. Okay. Maka itulah yang perlu kita ketahui, sumbernya dari mana. Bagaimana kita tahu dari mana sumbernya? Lihat di kolom keterangan ataupun di baris keterangan yang di bukti transaksi tersebut. Oh, kas masuk ini bersumber dari pelunasan piutang PTA. Oke. Okay. Bahwa yang pertama sudah kita bisa identifikasi. Bahwa bukti transaksi ini akan mempengaruhi dua akun Ya kan, akan mempengaruhi dua, dua akun Akun apa kira-kira yang pertama yang dipengaruhi? Ya silakan kas yang kedua Piutang, oke Karena sumbernya dari piutang Maka piutang kita bertambah Ya berkurang dong, orang-orang bayar oh, utang kan ya berkurang. Karena dibilang bertambah bertambah. Oke, okay. maka piutang kita berkurang. Oke, okay. coba si Ocha apa jurnalnya Ocha? Waduh, rugi bapaknya kalau kayak gitu. Coba Nabila Rosa, apa coba jurnalnya? Oke, kas, kas bertambah, piutang berku, berkurang. Oke, jadi gitu ya. Nah, setelah kita identifikasi, yang kemudian kita sudah kenal bahwa akun-akunnya adalah kas dengan piutang maka kita kenali dulu sifat daripada kedua akun ini ya kan gitu ya kita kenali dulu sifat daripada akun ini kas ini bertambahkah atau berkurang oh bertambah oke okay. karena kas ini bersaldo normal debit jika bertambah kita catat di sebelah debit dan jika berkurang kita catat di sebelah kre kredit kredit oke okay. Demikian juga dengan halnya piutang. Piutang ini juga bersaldo normal debit. Apabila bertambah dicatat di debit. Dan apabila berkurang dicatat di kredit. Kan gitu. Nah apakah piutang kita berkurang? Oh iya berkurang karena ada yang bayar. Berarti kalau piutang berkurang berarti dicatat di sebelah kredit. Maka kita catatlah ke dalam jurnal umum. Yaitu kas pada piu piutang. Oke, nah artinya suatu proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, gitu ya, dan mengiktisarkan serta melaporkan informasi ekonomi. Siapa saja yang memerlukan informasi ekonomi itu? Siapa saja yang membutuhkan? Atau laporan keuangan itu? Ya silakan. Oke pihak eksternal Pihak internal dan pihak Eksternal Oke pihak internal tersebut adalah Manajemen Tujuannya apa? Dia memerlukan laporan keuangan itu Tujuannya adalah Agar dapat Membuat keputusan Terhadap usahanya Apakah dilanjutkan atau Diberhenti? Diberhentikan Kan gitu yang kemudian kalau pihak eksternal Siapa saja kah pihak eksternal itu Siapa saja orangnya pihak Ya silakan Investor Oke ada lagi yang lain yang membutuhkan itu Ada lagi kira-kira Dewi Handayani Tadi sudah kreditor sudah Investor sudah kira-kira masih ada lagi enggak? selain apa yang disebutkan sama si Indri tadi? Indri oke okay. sudah, hmm. oke okay. kalau Kiki kira-kira masih ada enggak? selain daripada